Halo guys, kali ini uh, judulnya bonsai karena saya baru pulang dari perantauan ya guys di rumah saya punya bonsai nah, ini belajar bonsai juga nih, ini loa lo, nggak ada lo, enggak ada rak, rame katanya Tuh, ini sudah program akar juga batang ya guys ini sekitar satu tahun setengah guys tuh udah mulai kelihatan motifnya guys ini baru saya potongin guys tadi ya nah. digundulin guys tahu nih jadinya kayak gimana Soalnya saya juga masih Pemula ya guys ya Para pecinta bonsai Menurut kalian gimana guys ya Tuh. Udah mulai gede Selengan ya guys ya Tadi saya motongnya kagak di videoin ya guys ya Aduh lupa tadi ya guys Ini sudah saya pruning Batangnya belum seimbang guys Udah mulai ketutup guys Potongannya guys ya Aduh ini Sekitar 2 tahun lagi Kali ya Masih pada bahan semua guys bonsainya guys Ini keparan sancang guys Lagi di prokar guys Prokar Nah yang ini nih Sancang samber angin ini ya Motifnya ya Tuh, Jadi dia sini ya, turun ke bawah Tuju Sancang Ini udah di pecah batang juga guys Yang ini Pesrut Karena nggak disiram-siram ya Ditinggal ke perantauan Jadi ya mati dia tapi tumbuh lagi tuh guys Oh wow, hidup dia sanjang ini asem jawa guys asem jawanya udah diproker juga ini guys keparan sanjang banyak banget guys Nah, kalau yang ini masih dikepar guys gede banget Wah. ada sancang ini ada dolar aduh, kegedean kali guys ya <tuh> <tuh> <tuh>